Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya yeah, guys Apa kabar kalian semua Semoga yeah. kalian dalam keadaan sehat olah walafiat Saya doakan Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan semoga kalian apa yang kalian inginkan Apa yang kalian cita-citakan Selalu dikabulkan dan tercapai Dan saya berdoa juga semoga teman-teman yang terhubung ke channel YouTube aku semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi guys, video kali ini aku mau review jajannya Arab Saudi seperti yang kalian lihat ini dia. Ini dia guys, kalian lihat sendiri ya santapan aku ada beberapa macam. Ini ceritanya ini. Jadi aku itu buat konten tidak tahu mau masa aku takut nanti enggak ada sekarang masa itu enggak ada kayak kayak bulan ramadan buat petair buat itu enggak ada tapi di sini ini sekarang saya oh tidak ada lalu enggak mungkin pula saya buat konten yang lagi kerja karena majikan kan oh, ada gitu jadi aku sekarang review makanan jajahnya Arab Saudi milik orang Saudi tapi yang yang aku yang aku spesial banget adalah Oman ini adalah batatis Oman batatis Oman ini guys aku teringat banget dulu aku itu pernah kerja di di Oman jadi aku dulu di Dubai jadi di Dubai itu aku memang sial dapat majikan yang kurang cocok dengan aku lalu aku ganti majikan lalu dapat majikan itu di Oman orang aslinya Oman dan aku di Oman aku ada dapat di Oman itu beberapa bulan langsung pulang ke Indonesia jadi teringat banget bahwa ini adalah chipsnya Oman dimana chips ini enak banget jadi dia itu panas boleh kita makan untuk pakai nasi guys ya ini jadi uh, kalian penasaran kan cuman kita minum ini karena asir saya enggak ada Oke okay. karena sekarang saya itu kon konsepnya kontennya mau review jajahnya orang Saudi kita mulai dari hmm, yang mana dulu yang mana, yang mana ini kalian lihat ini guys ini. Nah Oman-omong lagi, lalu sikir sekarang udah tinggal satu, aku duduk di lantai ini guys. Lalu sekarang ini kan biasanya anak majikan ini kalau beli ini banyak, ini kalau aku, kalau kerja yang ada punya anak kecil itu pasti makanan itu berser berserakan, bukannya mereka makan cuma motoring kursi lah di sela-sela kursi di bawah-bawahnya, kalau beli ini guys. Jadi aku tuh biasanya kalau dibeli ini dibuang lalu kutip gitu nah sekarang saya mau coba guys apa rasanya ya kita coba neng, neng, neng, neng. oh ya guys buat kalian yang tergabung ini di TikTok kalian harus tahu ya bahwa oh jika kalian mau tergabung kalian saya upload di channel youtube aku dan buat teman-teman di TikTok yang tergabung ke di sini ini di live saya ini kalian kepengen bergabung ke channel youtube aku boleh dong please ya oh, nama channelnya Kuli 184 ini guys kalian lihat kita rasakan apa sih rasanya ya rahim. está itu mm -hmm. Yuh. Biar ada kontenku, aku gak bisa buat konten. Oh Oh, Sont, sun Jadi kalau kalian suka jajan, ini pertama sekali jajan yang paling enak. Dulu anak makananku juga hmm. suka ini. Aku tuh punya. Ketika azan, kita disuruh sholat. Otomatis, kan kita bisa sholat. Ada majikan yang tidak ada waktu, kita sholat Sun. Itu namanya Sun. Itu namanya enak. Jadi, rasanya ini rasanya asin-asin manis. Hmm. saya mau saya mau review ini mau review ini guys rasanya apa kalian lihat enggak ini mau saya review rasanya apa jadi ini guys makanan smokey aku manggil dia smokey kucing <tuh> jadi kan kalau sekarang kan gak ada bersisa ayam gak ada bersisa apa-apa jadi aku beli aja makanannya smokey ini nah ini harganya satu itu 3 real Satu ini guys 3 real mahal ini makanannya itu smoky itu. jadi kucing itu kucing jalanan ada beberapa, beberapa kontenku itu kan ada kucing itu, jadi di sini tuh suka kucing karena oh, ada kebun di sini ada kebun, jadi kan kucing itu suka di tanah, di mana dia ada tempat beol gitu. Makanya itu sering kesini bahkan ada kucing itu kalau kalian lihat YouTube aku itu di situ ada anak kucing melahirkan itu yang saya rawat dan itu sempat saya nangis guys ketika itu saya rawat dia sampai dia nggak bisa lihat begini matanya gini ya nggak bisa lihat, lalu aku mandiin, aku cuciin matanya, aku kasih dia makan sampai dia itu kuat lari. Tapi, majikan ini kan nggak boleh ada kucing di sini, lalu aku disuruh, aku mau, aku disuruh sama si majikan ini untuk nangkap kucing itu, lalu masukin masukin ke kucingnya itu, lalu dibuang, mau dijauhi dari sini, dari rumah ini. Aku mau nurutkan karena dia beol terus, tapi aku gak tega juga. Lalu setelah pergi majikan itu nganterin aku sempat tiga hari itu tidak makan, guys. Aku nangis karena aku sayang sama kucing itu. Aku gak tahu kenapa tidur. aku mencintai kucing itu, tapi alhamdulillah kucing itu lari. Uh, dibuang itu dijauhi dari saya itu Alhamdulillah kucingnya itu sudah kuat lari dan Alhamdulillah dia insyaallah sudah bisa selamatkan diri lah udah bisa cari makan gitu kan itu yang saya kasihan banget sama kucing itu sempat saya nangis guys jadi aku naik ke atas itu melihat insyaallah kembali lagi kucing itu tapi tiba-tiba nggak kembali mungkin dia udah jauh udah besar sekarang udah dua tahun loh Terus ada kucing di sini kembar jadi dia hitam putih ada ada di vlogku juga itu ada kucing gitu di TikTok juga kan ada kucing itu nah itu juga kucing jalanan di sana dia kalau yang ini tidak berani datang ke sini guys. Jadi Allah itu maha adil begini. Setelah dibuang sama si sama majikan itu, aku sempat se, sempat nangis, kehilangan gitu enggak tega aku nangis aku nangis. Jadi kucing itu udah nurut-nurut sama aku terus aku ngajak ngomong itu ngerti. Saya panggil juga ngerti, saya suruh datang juga ngerti gitu mereka kalau aku ke halaman itu mereka ikut itu yang gemas banget aku melihatnya itu jadinya itu lalu mereka dibuang tapi tiba-tiba muncul dua gantinya itu si hitam putih itu lebih mungil lagi lebih montok itu bulunya itu kayak kayak kucing Amerika lalu aku tuh menyayangi dialah aku mandiin lalu aku keluar lagi mandi-mandikan keluar lagi dan saya juga kasih dia makan. Ini sekarang seri saya mama juga di sini majikan itu juga sering ngasih juga makan gitu kalau ada ayam kasih sama kucing gitu. Sebenarnya guys perlu kalian ketahui bahwa kucing ini kalau ada kucing di rumah kalian itu jangan terlalu pelit sama kucing kasih dia makan karena itu adalah perintahnya Allah. Allah itu menguji umatnya, sebatas mana itu baiknya, murahnya hati orang itu. Jika dia itu bermurah hati kepada kucing, karena kucing itu adalah binatang. Jika dia berbagi rezeki kepada kucing, berarti dia itu termasuk manusia yang berhati Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sangat mencintai kucing. Jadi jangan sampai kalian itu uh, uh, lihat dia lagi kelaparan ataupun kehausan, tidak memberikan makan di jalan mengira tidak menghormati dia itu, karena itu kucing itu, dia dapatkan rezekinya itu dari manusia itu sudah ditakdirkan begitu caranya Allah jadi kalau karena ada kucing itu, karena Allah itu mengetes kita sejauh mana kita itu mencintai makhluk ciptaan Allah, karena Allah sudah mengatakan bahwa cintailah makhluk cipta, ciptaan saya, jangan pilih kasih gitu loh ya guys, itu perhatian itu sama ini juga di sini juga saya bilang jangan sulimi kucing berbagi raga kepada kucing namun kita kan tahu juga orang sama manusia saja sudah nggak baik sudah berlin apalagi kucing seapur binatang ya kan guys tapi aku nggak karena kucing itu aku sangat mencintai kucing dimanapun dan aku memang pencinta binatang aku mencintai semua binatang ya termasuk kucing Ha, ini dia makanannya ini guys aku beli nanti aku ngasih besok sekarang aku istirahat dulu setelah aku cicipin semua makanan ini ini ini, ini semua setelah saya cicipin bahwa rasanya itu beda-beda dan lebih enak ini lebih enak ini tentu tidak kalah lebih enaknya itu jajan kita Indonesia pertama sekali kalau saya ke orang Indonesia tuh suka beli jajan